Perkenalkan, ini dia bunda-bunda yatim tangguh pejuang keluarga Beliau bernama Ibu Nining dan Ibu Dewi Ya, mereka pejuang yang patut kita apresiasi Apapun diusahakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Tidak hanya menjadi seorang ibu Bunda-bunda juga harus berperan sebagai seorang ayah untuk anaknya Serta menggantikan suami mereka dalam mencari nafkah Bunining Ibu dari dua orang anak ini sudah tujuh tahun berjualan bubur dan soto Di daerah dekat pasar Condong, Desa Wanakaya, Cirebon Anak-anaknya sejak umur 1 dan 3 tahun telah menjadi anak Asugra Hayatim dan Duafa. Kini, kedua anak Nining telah menginjak dewasa. Anak pertama baru saja lulus SMA dan anak kedua masih bersekolah kelas satu SMA. Bunda yatim dari tiga orang anak ini bernama Ibu Dewi Keseharian Ibu Dewi ini perjualan gorengan di daerah Pasapen Kuningan sekitar rumahnya Ibu Dewi yang menjadi tulang punggung keluarga ini berharap jika ia memiliki gerobak Maka ia dapat perjualan keliling di taman kota Kuningan sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Bersama program ekonomi produktif Geraha Yatim dan Do'afa menyalurkan dua buah gerobak usaha untuk Bu Nining dan Ibu Dewi Alhamdulillah, senyum indah bahagia terpancar dari wajah mereka Kemerdekaan mengajarkan kita bahwa dengan semangat, pengorbanan, serta perjuangan yang tulus akan membawa kita kepada masa depan yang lebih cerah dan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah di hari yang bahagia ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Alhamdulillah dari kami, Gerahayatin dan apa? Insya Allah menyalurkan gerobak program ekonomi produktif buat Ibu Nining di daerah Wanakaya Kabupaten Cirebon Semoga di hari yang bahagia ini lebih bermanfaat, lebih merdeka lagi dalam berusaha. Ketemu dengan satu yayasan Geraha Yatim Do'afat dari anak saya umur satu tahun, yang kecil yang besarnya umur 3 tahun dan sekarang Alhamdulillah anak-anak saya sudah sejak dewasa yang satu kelas satu SMA yang satunya sudah keluar dari SMA Alhamdulillah terima kasih atas bantuannya pada geraha yatim dan duafa semoga berkah selalu semoga lancar selalu kalau jalan kan udah lama itu jualan gorengan sama bakso aci. ya mungkin ini buat Uh, ngelancarin usaha yang udah ada, beneran tambah barokah, tambahnya bermanfaat lagi yeah, buat jualan goreng. Ibu ngucapin terima kasih. Pertama uh, sama Allah, kedua ke yang ngasih. Ini ke gerai yang ngasih uh, ibu gerobak untuk memperlancar usaha ibu. Ya, harapan ibu semoga usaha ibu tambah. Lancar, tambah barokah, terus banyak manfaat buat keluarga ibu, buat semuanya Mari dukung terus program kebaikan lainnya bersama Geraha Yatim dan Duafa Semoga semakin banyak lagi umat yang dapat merasakan kebermanfaatan dan keberkahannya Amin